Redram aja, lompat semua aja, langsung satu Iya, iya, gua tahan gua Panik gua Oh bukan panik, kau takut ini yang panik Awas, yang jauh ke kiri, Udah, Terus udah, enggak udah, udah, udah, udah, terus terus. Terus, terus, terus. terus. Oh, ini? Ya? <laughs> oh, oh, oh, oh, nah, nah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, Mau sependek 10, tuh kan? Oh, dia, kali ini kan beda, kan? Oh, <laughs> dia orang kan? kan. <laughs> Di orang <laughs> orang Tidak nih? lagi, Pak? Ini detik. bisa reaktornya, bisa harus tuh, harusnya dulu. Ya, dulu. Nggak dulu. Gak bisa kayak gitu, ya, no. I can do this. Oh, oke, judis. Oh, iya, yeah. Oh Nggak siap. Nggak siap. Nggak siap. Nggak Iya iya iya. Nggak siap. Nggak siap eh Aduh, apa? Aduh, apa? Aduh, apa? Aduh, apa? Aduh, Hah kan? yang Ambil ambil Isi, isi, isi, isi. Kalau masuk masuk masuk Ya, orang kan anxious nih. Oh, aku. udah, aja. Iya aku sih udah benar. Bye bye. Oh aku Ini tadi kita Haji Kenapa Biar Oi, satu, satu Apa? paham lagi gue juga kamu, kamu yang dua. ini isi, isi Ini yang bimbing, yang yang Mimpin yang mandu. Oh. udah kedua, udah bener iya. Udah iya. Sparky giliran dia ga yang penting gua sok lagi lu yang ketiga, gua yang ketiga yang keempat <mennais> <mennais> eh, iya iya iya iya iya gua aja gua À, dingin dingin. belum ada yang merah. Sepului. Ready ket, ya ya. Hari ini tempat terakhir selamat. Madam madam madam madam. Iya iya iya iya iya ini ini ini ini ini Mandu -mandu -mandu. Dan, Uang, yang dup, yang kan mandunya kan kuat enggak oh, Iya iya iya Ini, kan? ah, ah, udah enggak jangan lagi udah udah udah iya satu orang banyak semuanya diam semuanya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya Bikalah, bisa lah bisa lah kayaknya ini apa lo? klik klik ya Allah gak bisa lagi ini eh oh, pengen oh, moom anjir jangan pengen. jangan nyerah jangan menyerah enggak jangan yang ngomong satu orang anjir wuih halo <tuk> atuh si <syari> aryadi <tuk> oi <tuk> oi ini anjir ini emang kayak gini ini karis deh mau ya? Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Aku ah, gua takot gua. Aku gua takut. Hei, oh, gua, <laughs> hey, gua <diusir>. <laughs> <laughs> di ujung. Ini kosong. Besok aja. Sampai bonfire deh. Tungguin nam tungguin dong tungguin. Pokalnya gua mau nancap pisok aja lah langsung bonfire deh aja lah. Iya. Yeah. Lu berapa Vli? Gua baru satu, satu. Hai sayang Ada ngomong Kata-kata cewek anjing Lu gua ngurusin fax portal anjing Guardian down Ya Allah Hei gini harus tahu gitu gua ngurusin eksotik kan pasanglah deh pasang deh nah, Eh kukup sih yes, Masak masak masak Poit satu, Coït satu. Iya, solar. Nah, solar ada lagi nggak yang solar? tembak aja gue dua, poin dua, gue dua. Gimana? Gue, gue, gue, gue, poin gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, poin gue, gue, gua gue, gue, gue, gue, gue, habis. gue, gue, habis. gue, gue, habis. gue, masak. gue, masak gue, masak. Hari ini lagi masak gue, lagi gue, gue, gue, gue, gue, gue, solar gue, gue, gue, gue, dua gue, gue, gue, solar gue, masak 3. 3. lagi masak lagi masak soratiga soratiga gue masak dong lagi masak lagi jadi masih masih clear, ini masih, clear ini masih clear point 1, solar satu, ah, di arc. Bola, bola, bola, point 1 bola, bola. bola, bolanya dua-duanya bola. bola di art 1-1 ada bola, di Gak ada ada bolanya dibawa semua sama art kan? oke point ada 3, anjir iya kenapa ada ada ada jangan jangan dibawa semua lah eh, satu si, se bos okay, okay. oh saya aku ngerti oke udah matang nah, satu enggak dia dia masak poin satu satu poin satu ada bola di? satu ada bola ada satu poin ini aku lagi Alah, ah, ada yang baru, baru, baru. di gue, di gue, di satu lagi, lagi satu lagi di cari Eh, sudah di gua yang gitu ada, ada, apa lagi gimana sih? siapa terakhir? siapa terakhir, cewek! terakhir, cewek! Cepat terakhir, cewek! Cepat terakhir, cewek! Cepat terakhir, aja? Cepat terakhir, cewek! Infonya dulu, cewek! Cepat terakhir, cewek! Cepat terakhir, cewek! Cepat terakhir, cewek! Cepat terakhir, di Cepat terakhir, cewek! di gua cewek! Cepat point cewek! Cepat terakhir, cewek! Cepat terakhir, Oh. <tuk> ini, sih, oh, di satu. Sama ada, bola, di ada bola, di sini, ada bola, ada bola di sini. Cep, oh. Di di sih? Di, di mana? Ah. Ah. Ar ar Bisa nah, Lagi lagi di, Gila, di sini. Nah, dahil, dahil. Ayu, Ayo ayo nah, ayo di Belum belum belum belum belum belum belum Dengerin, dengerin, dengerin, habis udah nih, ayo please oi! Tulung, oi! Tular, 2 Tular, oi! 1 solar solar, ballet. solar, point Tiga, point Tiga, oi! Tiga, oi! Tiga, oi! Tiga, oi! point tinggal Tiga, oi! Tiga, oi! Tiga, oi! Tiga, oi! dulu oi! Tiga, oi! Tiga, oi! Tiga, lagi di uhm, aku, nice, aku, tinggal arc, arc, arc. gua Animat, lah, Nice tinggal art Art Art dulu lagi Ayo no, wow. oh, oh, lagi <laughs> <mucha Unbelievable. _ therap5> aja ah, Cepetan Ayo dong Gedein apinya itu yang masak <yukur> nah, nggak bisa kan gue aja nggak bisa itu benda tuh belum terus sama sama itu ya depan ya jangan ya depan ya Allah